Dr. Handes Haji Wahyu Sardono, yang dikenal publik dengan nama Dono Warkop, seorang aktor dan pelawak legendaris yang juga sebagai dosen di Universitas Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 30 September tahun 1951 di Delanggu Klaten, Jawa Tengah. Dono bergabung dengan Warung Kopi Prambors pada 1973, bersama kasino Indro Rudi Badil dan Nanu, mengisi acara Warung Kopi Prambors, pada saat menjadi mahasiswa Dono juga aktif di organisasi Mapala UI. Pada Januari tahun 1974 ia pernah turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang kemudian dikenal dengan istilah peristiwa Malari. Dono meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2001 di Jakarta, akibat penyakit tumor dan kanker paru-paru stadium akhir.